oke okay guys, let's see about revusing kathlet unit murah tapi kemurahan oke, okay. disini saya mau reaksi, reaksi tentang unboxing, dan everything kasih tentang segalanya hahaha iya iya iya iya Assalamualaikum okay. kali ini saya mau mereview head unit mm -hmm. Cina harganya nggak uh, nyampe uh, 500.000 ribu uh, 580an gitu dia bonusnya 580 ya. ribuan itu okay. 580 ribuan untuk harganya okay. oh. ini dia sudah oh. kekasih kamera -mampunnya satu juga remote sudah input fitur-fiturnya lumayan kamera belakang sama remote eh. oke okay. kembali dulu oke okay, oke okay. fitur yang pertama Aha. ini contohnya ya ada mirror link nya oh. mirror link guys mirror. Ini mirror link tuh dari HP bisa langsung ke tab nya, kayak gitu jadi di HP-nya digunain itu langsung ke project ke temp. Cek apa ya? Untuk mirroring kayak gitu gak guys. nggak nyampe sejuta nggak enggak nyampe 500 ribu tapi sudah bisa mirroring gitu. Ah, asyik guys. Mirroring guys. Oh tapi nggak nomornya. Hmm. coba dulu ya. Oke. Okay. Okay. Kayak gitu mirroring guys. mirroring guys. yang belum tahu buat mirroring-nya. Oke, okay, plastis dimasukin. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ini hmm, ada film ya? Iya, yeah, itu film betul. Oke. Okay. Pertama radio. Sinyalnya bagus. Penangkapan sinyalnya, kualitas suara juga bagus. Hmm. Yeah. Kemudian penangkapan semua kualitas suara bagus guys. Biasa dari tuh. USB ya, musiknya, suaranya nah. juga bagus, enak. Kemudian ada movie. Udah enak tuh bawaan dari hit unitnya udah enak banget guys untuk suaranya. Film tadi. Apalagi kalau dicampur dengan Twitter dan Twitter, guys. sudah juga bisa menampilkan subtitle ya di radionya, di headunitnya, sorry. lihat oh, subtitlenya. itu nih lumayan guys, benar. buka ada ini. buat foto explorer kita nggak ada foto di flashlist jadi nggak perlu bluetooth. Spotlight, foto split bluetooth oke. Okay. Nah. ini biasanya nih yang suka dipakai nih kan, bisa sama kalian ya kan bluetooth bisa, bisa lewat handphone dan juga lewat dari sini igi biru okay. kemudian ada aux bisa kita masukkan lewat kabel di sini, kalau misalnya mau buat tambahan tv 2 juga lewat aux ya uh -huh. setting kemudian Setting yang pertama ada language bahasa tidak ada bahasa Indonesia ya ada bahasa Inggris bahasa Cina dan beberapa bahasa negara di Eropa kemudian audio settingnya nah ini audio settingnya ada beberapa macam oh jadi itu buat audio setting buat bawah, beberapa bawah, kayak suaranya pop. dari kiri atau dari kanan bisa. guys. Klasik. Pop. Nah, sama pop. Saya nih yang pop ini, pop pop pop aja. yang bulat tengah kalau ini bisa digeser-geser. Tergantung dari sini ya, nih, kalau lautnya kita hot jadi ngebas, jadi kelihatan ya jadi, jadi kelihatan besar suaranya kedengaran besar. Hmm. Tapi kalau lautnya di hmm. off. Ya biasa aja suaranya Jadi oh. bisa ya. Oh. Okay, setting load on ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Okay. Nah yang tadi ini kalender. Oke. Okay. Setting jam juga di sini. Setting waktu. Hmm. Sama yang mirror yang yang awal tadi. Fitur yang paling awal saya tunjukkan tadi. Oke. Okay, cukup sekian ya. Uh -huh. oh, Aha. Sudah. Ini cukup. Kuat itu ya. Oh Selain dia harganya murah. Mm -hmm. Tapi menurut saya murahan sih, soalnya fiturnya lumayan iya. banyak. Dan suaranya juga cukup keren. Iya, keren. Cukup enak. Enggak cempreng. Saya ngerti sih tentang head unit sangat sedikit sih. dimiliki gitu. Iya, memiliki sih ya. Upgrade. Cuman belum punya mobil, nanti deh kalau misalnya Jadi saya punya modennya, mobil, ya beli ini. Cukup dengan agus. 480.000. Oh, iya. dan bisa kalian bawa ke bengkel okay, audio di dekat kota anda tinggal pasang siap tinggal pasangnya sendiri berapa? paling mahal kali puluh ribu lah 350 ribu 350 sampai 450 puluh. juta gitu ya. ya karena soalnya kan apa tuh? kita masang buat camera mundurnya itu banyak beberapa hmm kabel-kabel kabel, kabel, ya kan, misalnya kabelnya mungkin kurang panjang jadi kita harus memberi perangkat baru oke okay tapi secara keseluruhan sih oke okay. overall is oke okay, right. yang gak nyampe harganya 1 juta oke okay, oke okay. keren lah oke okay, terima kasih siap yep. assalamualaikum dur. semoga video ini bermanfaat terima kasih assalam yes oke okay guys jadi itu dia video review singkat tentang hadionit ya 500 ribu ya yes, lebih dari 1 juta untuk fitur-fitur banyak kalau saya punya mobil saya beli langsung gitu guys. jadi untuk video kali ini kayak gitu aja singkat jelas dan ya kayak gitulah jangan lupa like comment dan subscribe ya okay? karena saya biar aja lagi bikin video guys komen di bawah kalau ada kekurangan atau kelebihan gue okay? thank you for watching and see you next video